Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Allahumma shalli wa sallim Wabarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sallim La haula wa la quwada illa billah Nasihat Guru Mursid Tasawuf kepada muridnya suatu ketika sang murid bertanya kepada gurunya apa guru sudah banyak dan tak terhitung yang kuwiritkan yang saya amalkan jujur sudah saya alami keajaiban karomanya dalam berdikir Hanya satu yang masih terasa kurang Mengapa saya masih belum bisa merasakan Dekat dengan Allah Hingga akhirnya saya merasa dosan Untuk meneruskan Dikir Wahai Sang Guru Apa yang kurang tepat pada dikirku Padahal dikir-dikirku itu mendapatkan secara talqin dan ijazah langsung dari seorang mursid. Sang guru merenung, hatinya sambung kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu sang guru menjawab, Nah, masalahnya. Yang utama sekali adalah dalam dikirmu itu Karena engkau belum mengenal Allah Atau belum ma'rifatullah Sebagaimana mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal Engkau sekedar mengenalnya dalam teori Dalam kalam, dalam konsep Yang kau pelajari Tetapi kau belum dengan rahasia Nur di dalam hatimu Apabila kau belum mengenalnya dengan hatimu Jiwamu dan kesadaranmu Maka asas niatmu untuk berdikir itu Belum kau bangunkan Dari sudut yang benar dan sempurna Kau harus perbaiki niatmu nak terlebih dahulu dengan niat semata-mata Lillah Billah minallah Lillah karena Allah bila merasa Ditolong Allah Mendapat ma'una Allah Minallah lebur Semuanya itu Hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama nak, Yang perlu anakku perhatikan setiap ibadah harusnya dilakukan atas dasar taufik dan takwa, Dan bukan karena niatnya pahala atau ingin sakti dan lain sebagainya Pahala surga, ingin sakti tidak perlu diniatkan Itu otomatis nantinya akan diberikan Allah Subhanahu Wataala. Pesan yang kedua, apabila kau belum mengenal Allah melalui nur dalam hatimu, maka dikirmu itu yang bertindak atas kemauan sendiri. Kesalahanmu dalam berpikir karena kau bergantung dengan amalmu, kau bergantung dengan egomu, belum bergantung dengan rahmat Atau sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kau anggap yang kau lakukan itu Daripada usahamu sendiri Yang ketiga Kau masih merasa bila Engkau bisa mengingat Allah Kau masih merasa bisa mengingat Allah Dan jiwamu hatimu belum sepenuhnya Berserah diri Bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pesan yang keempat Hakikatnya tiada yang bisa mengingat Allah Melainkan Allah sendiri tidak ada yang menguji Allah melainkan Allah Dirimu hanyalah tajallinnya Allah Kau bukan kau sebenarnya Ketika kau berpikir sebenarnya bukan kau yang berpikir, Tetapi Allah yang berpikir, Memuji zat-Nya sendiri Mengisahkan nya sendiri Kau sekedar menjadi saksi Kau sekedar menjadi alat pilihannya Dan pesan apa yang kelima Janganlah kau berdikir dengan tujuan dikir Karena akan membuatmu terjebak di wilayah Diperlihatkan berbagai keajaiban Karoma dan lain-lain Ini juga yang menghambat perjalananmu Menuju ma'rifatullah Ini terkadang menjadi hijab Engkau menuju Allah subhanahu wa ta'ala Pesan apa yang keenam Lakukanlah dikir Atas rasa ikhlas Semata-mata Karena Allah Ilahi anta maksudi Waridho kama ad dini mahabbata wa ma'rifata ta'ala ya allah hanya engkau lah yang hamba maksud ridha mu ridha yang hamba dambakan berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu atau bisa mengenal pancenengan Kata-kata Abah yang barusan Abah ucapkan ini Jadikanlah kompas pegangan dalam berdikir dan dalam kehidupan sehari-hari Inilah tauhid yang sejati Dikir hak itu adalah ingat kepada Allah dengan Allah Bersama Allah di dalam nur hatimu yang terdalam serta dalam suasana yang paling tenang, hening tanpa perlu mengeluarkan ucapan, kata, huruf, dan suara. Hanya merasakan dan menyadari sifat hayatnya Allah yang Maha hidup, sang pemberi hidup. Atau hanya merasakan kehadiran Allah itu Maha ada bersamamu. Dan dimanapun kau berada, wahyu Aina aynamaakum, dan Allah, dia Allah bersamamu dan dimanapun engkau berada, Allah menyertainya. Kau akan diberikan bisa merasakan mesra dengan Allah, seperti terbakarnya besi ke dalam api. Besi itu menjadi api Api itulah yang membakar besi Tidak kau lihat sesuatu sebelumnya Melainkan Allah Tidak kau lihat sesudahnya Melainkan Allah Tidak kau lihat sesuatu di dalam Di dalamnya melainkan Allah Pandanglah di sebalik sesuatu Inilah yang disebut Makom atau wilayah Insanul Gamil, sampai juga waktunya besi telah keluar dari api sebagai besi yang indah dan sempurna. Tiada lagi sebagai besi yang rusak dan berkarat. Endingnya memberikan kontribusi dalam kehidupan dunia dan akhirat, Anakku itu jawaban Abah. Semoga anakku dipahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan nur dalam hatimu sehingga engkau bisa berzikir dengan sebenar-benarnya. So dikir cara teori sudah Abah sampaikan. Sekarang, mari kita berzikir. Tanpa huruf tanpa suara la sautin wala harfun pertama munculkan sahadat membaca sahadat di dalam hatimu tiga kali dan bersolawat tiga kali bersolawat kepada baginda rasulullah muhammad saw ala Wasallam karena Allah itu yang maha segala-galanya dan Rasulullah itu hamba Allah atau Nabi Rasul yang paling ahli di dalam berzikir atau mengingat Allah subhanahu wa taala rasakan sifat hayatnya Allah. Melalui Nafas Yang diturunkan kepada nak Tidak usah menyebut Allah itu masih dasar Atau menggunakan tungkat langit Lidah diteguk Itu Biasanya dilakukan waktu riyadh Untuk latihan Kalau sudah terbiasa melakukan itu Langsung rasakan sifat hayaknya Allah yang ada di dalam dirimu melalui RUH RUH apa, apakah roh itu? RUH adalah kembaranya nafas Nafas yang naik turun kau rasakan ini adalah, ya, adalah sifat hayaknya Allah, sifat hidupnya Allah rasakan Kehadirannya Allah Sifat hidupnya Allah dalam dirimu Terus fokus Rasakan Bahwa engkau Sedang Bersama Allah Karena Allah Maha dekat Nahnu min warid. Aku lebih dekat dari urat nadi, dan Allah mengatakan, "Di mana pencorben menghadap, situ ada zat Allah, disitu ada wajah Allah, jadi diartikan zat Allah, tidak usah dibayangkan." Karena Allah tidak sama dengan siapapun dan apapun, juga merasakan. Tajalinya Allah, sifatnya Allah, dan sifat asmaaf Al-Allah sudah terjalin dalam jagad kecil, jagad yang ada dalam dirimu. Melalui roh, roh yaitu nafasmu, Menaik turun nafasmu, merasakan. Engkau fanahkan Hakikatnya dirimu itu tiada Engkau latihan vanakan Agui munculkan Semuanya itu Semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Engkau fanakan dirimu Biar sifat hayatnya Allah yang maha itu engkau rasakan Cukup nak Kapan-kapan kita sambung kembali Kemudian Kita menjadi hamba Allah Yang senantiasa Tunduk patuh kepadanya tak bermanfaat bagi sesama Dan Mendapatkan ridho dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulul Mestakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.